Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini uh, ruangan yang ma mau digunakan untuk bisnis. Ya, baru direnovasi ini masih dikerjakan oleh Pak tukang, Pak Misturi dari Larangan Badung, Morgunung. Nah, ini sedang memperbaiki uh, apa itu? tembok-tembok yang perlu diservis kemudian ngecat. Nah, ini ini persiapan untuk buka depot uh, selera jaya ini. Nah, ini baru baru di, diperbaiki dan dicat oleh pak tukang ini. Ya ini ini ini lokasinya masih belum jadi. Nah, ini lokasinya <tuh> Ya mumpil-mumpil rame di luar nah, Lumayan rame lokasinya Nah ini nanti jual soto babat dan kolesterol Kemudian jual rujak Cingur Rujak Madura Rujak Jawa, rujak manis Nah ini hanya dua, Tiga menu ini menunggu sementara ini saya istirahat sambil apa itu nunggui pak tukang kerja ini. nah itu di luar itu mobil banyak ber apa itu Berseliwaran ya Mobilnya ada mobil, ada sepeda motor nah, Depannya juga lingkungannya Lumayan asri ya Depot Selera Jaya Lancar, oke okay.